Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair. Kafahalukum. Alhamdulillah Inna nabi khairin. Alhamdulillah kelas 4 kita berjumpa lagi dengan materi bahasa Arab. Untuk kali ini kita akan mereview beberapa kosakata Ism isyro dan isim domir dalam bab 1 yaitu bab taaruf atau perkenalan. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Dalam materi review ta'aruf kali ini, kita akan belajar ism isyaroh kata tunjuk, mefrodat kosakata, dan ism domir kata ganti Yang pertama yaitu ism isyaroh atau kata tunjuk, ada hada dan juga hadihi Kata hada dan hadihi memiliki arti ini. Hada untuk mudakar dan hadihi untuk mu'anas. Kemudian ada lagi kata dalika dan juga tilka. Keduanya memiliki arti itu. Jika dalika diperuntukkan untuk mudakar, maka tilka untuk mu'anas. Apa perbedaannya? Jika hadihi dan tilka, bendanya kebanyakan dia memakai huruf tak marbuta di akhirnya Namun berbeda halnya dengan hada dan telika Di kedua benda tersebut tidak memiliki huruf tak Mari kita lihat pada contoh kosa kata berikut Mari beralih pada mufrodat Mufrodat yang pertama hada tilmidun Ini murid laki-laki Hadihi til datun, ini murid perempuan Dalika ustadun, itu guru laki-laki Tilka ustadatun, itu guru perempuan Selanjutnya kita beralih pada isim domir Yang pertama ada ana, artinya saya Anta kamu laki-laki Anti kamu perempuan Nahnu kita atau kami Wah, dia laki-laki? Iya, dia perempuan. Nah Sudah paham ya anak-anak tentang kata ganti? Jika saya berarti memakai ana. Jika kamu laki-laki, maka memakai anta. Jika kamu perempuan, maka memakai anti. Nah, jika contohnya saya murid, saya, saya murid, muridnya perempuan berarti ana tilmi datun alamin Selesai sudah materi kita kali ini Jangan lupa Don't forget to pray on time Don't forget to recite Holy Quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study at home And be careful Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh